di Po Podcast Warm Finance. Halo, ya. Halo semua. Halo, semua, selamat pagi. Ya saat ini sudah ada dua bapak-bapak keren di sebelah saya ya, yang sudah mau menghabiskan waktu untuk hadir ya. Oke, okay, uh, tapi sebelum kita sapa bapak keren yang ada di ujung sana, saya mau sedikit ngobrol obrol dulu nih hmm. sama yang sebelah kiri saya. Ada siapa nih mbak? Halo. Powers, perkenalkan saya Ferry dari Hc Learning. Ya. Ya, Seneng banget nih bisa join di sini nih. Uh, mas Ferry, uh, thank you udah gabung sama saya di sini hmm. ya. Salam mas Rafi. Uh, nah biasanya tuh kalau dulu-dulu kita di PAU itu selalu ngobrolin informasi-informasi hmm. seru hmm. menarik ya mungkin ada yang formal juga nah. gitu ada yang tentang WFH, nah. ada yang tentang growth nah kayaknya hal ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih keren ya, hmm. apa tuh Pak? nah kita akan membahas sebuah uh, produk nih yang sudah di launching oleh Wompainon dan wah ini sangat luar biasa tentunya nanti ada narasumber langsung nih bagi dengar dari yang punya langsung ya? yang punya langsung, yang ya? Punya langsung lho, <laughs> <maksudnya>, <laughs> ya nanti pokoknya kita kupas tuntas Mas Raffi ya. Kupas itu produk masku. Untuk nah, masku ya, kalau nggak salah, udah launching ya. Udah, udah launching. berapa lama? Sekitar hmm. sekitar 1 sampai dua bulan -2 ya. sampai dua okay. bulan ya. Dan dan sekarangnya lagi masa-masa <laughs> campaign Kampanye ya, programnya gitu ya. Tuh, ya. ya tuh yang menariknya Mas Raffi Oke, okay, tak berlama-lama lagi kita sapa dulu Bapak Rem Baju biro di ujung sana, Pak Andri Setiawan. Selaku Pak dpc Selalu Pak Pak Andri. Halo, Pak Andri. Halo, Pak Andri. Yeah. thank you Pandri udah datang di acara kita uh, hari ini ya ini yeah. pagi siang malam bisa diteleter sih jadi apa kabar? fleksibilitas. apa kabar Pak Andri? sehat semua. udah vaksin kan Pak? sudah. sudah kita vaksin. semua udah prokes ya, di sini Pak. Prokes prokesnya semua. pasti itu Mas Rafi ya. <laughs> jadi buat teman-teman yang belum vaksin oh. segera dicari vaksinnya. <laughs> <laughs> Dan sampai kehabisan lagi. nggak ya. bisa pikir supaya kita bisa memperumus kayak gini. <laughs> iya. <jodohan> vaksin kan <laughs> <laughs> nya Pak ya. Mati, ya. <laughs> iya, memang uh, dari tahun lalu kita acara dikonversi online semua uh, ya. Uh, buat menjawab karena terbatasan bertemu. <laughs> Tapi <laughs> harus diakuin memang lebih seru ketemu langsung. Loh, ya. Beda auranya. Beda banget. ya. Oke, okay, baik pak. Thank you. Sekali lagi sudah mau hadir pak, dan kita akan ngobrolin soal produk masku ya. Uh, Mudah-mudahan apa yang nanti keluar dari sini informasinya bisa bermanfaat buat para pendengar. Powers, baik, -baik dari karyawan, rekan-rekan Wom Finance kita di luar sana ya, dan juga khususnya bisa ngasih inspirasi strategi buat jualan. Nah, betul ya hmm. Oke, okay. okay, gimana lanjutnya mas Fer? Nah, bener banget nih Rob, Apalagi nanti buat Powers dan juga omers ya pak. Andri ya, yang penasaran mau cicil emas gitu ya, cicil mau investasi emas. emas seperti apa nih nanti Pak Andri yang akan menjelaskan secara detail detailnya. Gitu, terus banget ya, hmm. kita tuh kadang kalau sebagai karyawan kita hmm. nih gajian gitu, ah. oh, tanggal 15 udah gak punya uang, <laughs> gitu. <laughs> udah udah pengeluaran udah gak jelas gitu Pak, takut masa baru gajian kenapa udah tinggal 000 <laughs> Nah, mungkin salah produk ini bisa jadi salah satu alternatif investasi ya, bener ya Dan hmm. ini bukan hanya untuk konsumen aja, kita juga bisa ya Pak, sebagai karyawan ya Bisa nah, Semua untuk karyawan juga itu dan okay. Ada promonya juga tuh karyawan. Ada, oh, ada promonya? Ada promonya. orang dalam ya, kita enggak datang arah langsung. Iya. Orang dalam lebih gampang <laughs> loh ya, Jadi, <laughs> lebih gampang <laughs> Oke, okay, Pak Andri, kita langsung aja nih, Pak. Boleh dong, Pak, jelasin kita-kita uh, dan para powers yang karena nanti akan nonton recording ini. Uh, apa sih produknya segitu, Pak? Oke. Okay. Uh, selamat pagi rekan powers ya. Uh, Perkenalkan nama saya Andi Istiawan, ini sebagai NDS Division Head di Wall. Ya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk masku ya, jadi masku ini adalah produk baru Wong yang baru kita launching bulan Agustus kemarin bertempatan dengan hut RI juga, kita ngambil campaign di situ dan kita ada promo Merdeka, jadi potongan angsuran itu sangat-sangat meringankan baik untuk karyawan maupun konsumen di luar <tuh>. Mungkin tahap awal kita adalah karyawan dulu, nih. Ya. E, masku ini adalah produk cicilan logam bulia jadi kita mau menyediakan pembiayaan untuk logam mulia. Kalau mungkin sekarang orang bilang cicil motor, cicil rumah, rumah. nah ini cicil logam mulia. Hmm, jadi, jadi sangat waris. sangat uh, memudahkan. Jadi mau beli logam mulia daripada tunggu harga naik, cicil, ya, sekarang. cicil sekarang. Harganya sudah fix. Nanti tinggal ambil setelah lunas. Gitu. Jadi hmm. ini benar-benar uh, suatu produk baru dan ringan, mudah dan murah juga pasti. Itu sih. Tapi tidak murahan karena barangnya lega mulia. Ah iya, iya. benar-benar. Tadi ya. tadi ada yang menarik ya. Eh bisa itu? cicil setelah uh, lunas bisa diambil ya besok ya. ya. Berarti yang mungkin mau tunangan. Ya. <laughs> ya. <laughs> Saya nikah belum lagi Cicil dari sekarang lah. Saya <laughs> okay. <dari> mau <laughs> <Okay>. dulu gitu. <laughs> Bantu powers yang mau nyiapin ya panti ya dari ya. sekarang. Ya, kalau sebelumnya kan motor atau mobil. tadi iya, iya. Ini baru Ruf. tuh Andri, investasi. investasi. Investasi. Jadi kita harapannya uh, mindset financial management lebih bagus. <tuh>, benar, ya, Pak Itu harap apa dampak-dampak lain, lain dari produk ini. Mas ini kan menarik banget nih Pak ya hmm. e, Bisa digunakan untuk kita investasi Kemudian seperti yang Raffi bilang Mungkin anak milenial menyiapkan dari sekarang nih Rencana-rencana mau masa depan itu juga bisa ya Pak Kemudian kedepannya ini akan seperti apa nih Pak? Hmm. Mas ini ya Pak ya? Bagaimana gitu? cara dapetinnya ya? cara kan udah produknya hmm. gitu Pak ya Produknya emas hmm. Nah mungkin cara dapetinnya mulai dari cerita sedikit aja Boleh Pak mulai ya dari pengajuan gitu ya. atau dari gimana gitu Pak jadi uh, saya sedikit flashback dulu ya untuk sejarahnya, kenapa saya berbuat eh, produk emas ini gitu kan? Karena melihat uh, karyawan ini kan, ya tadi sempit juga Mas Roh bilang Habis gajian lewat nih, karena saya pernah juga posisi tersebut ketika dicabang, ketika masih dari bawah gitu kan. Dia ya untuk menabung itu dipaksa, untuk beli barang itu dipaksa Mungkin hmm. kita punya plan mau orang tua mungkin tahun depan tapi kalau kita tiba-tiba ngasih kan berat banget tuh, kadang-kadang kan kita untuk biaya hidup, untuk cicilan ataupun kita sudah pas-pasan nih. Nah tapi kalau kita kasih orang tua atau orang yang kita sayangi dalam bentuk logam mulia kan lebih wow lagi nih. Dan kita bisa cicil dari sekarang. Jadi cicil mulai dari sekarang, setahun atau dua tahun, terserah kita punya pilihan tenor cukup banyak dari setahun, dua tahun, sampai tiga tahun. Dan angsuran sangat-sangat murah, mulai dari mulai puluh ribu sebulan dua ratus lima puluh ribu itu kurang lebih kayak 4 biji gelas Cup daripada kebanyakan kita rencana hal yang sesuatu hal yang lebih jelas gitu ya daripada kebanyakan jajan ya dipulangi Ada nomor apa yang lebih murah kekinian atau malah buat cici logam mulia bener bener bener itu alternatif kita untuk memanfaatkan pendapatan ya kita ya karena kalau pengeluaran pasti, hmm, pasti uh, kita keluar duit terus, tapi kalau untuk uh, sifatnya investasi atau beli emas, itu kita rencanakan. Hmm, nah, hmm. Jadi kita harus mulai, ya, kalau saya bilang sedikit memaksa lah ya. hmm. kita kadang-kadang kalau untuk beli barang harus dipaksa dicicil sekarang supaya kita bisa punya suatu saat. Nah khusus tadi karyawan yang masih joblo, jangan pusing juga, cicil sekarang. <laughs> Dapat jodoh nanti tinggal keluarin ya si <tuh> punya tabungan ini loh. Setuju <tuh> banget ya benar benar rencana kan lu dari sekarang kalau oke kalau tadi udah ngobrolin uh, apa ibaratnya apa ya dampak dampaknya lah ya hmm. atau misalnya kegunaannya dari masku ini kalau proses dapetinnya sendiri itu gimana sih nah, cepet atau lama ya untuk proses masku itu simpel nanti hmm. bisa cek link ya di bawah ini ada link pengajuan ada QR code juga bisa di scan dari handphone untuk karyawan dia tinggal scan nanti diisi formulir di -isi form, di, di, di, di, di, di Google Form Nanti akan dikonteks oleh Marketing Masku untuk uh, pick up dokumen seperti KTP dan kartu Keluarga. Nah untuk okay. karyawan ada tambahan persetujuan uh, KMK, kredit karyawan untuk uh, o -o -o gaji ya. Jadi minta izin ke atasan, tinggal isi pabat tersebut, langsung diajukan dan langsung approve. Langsung mm, oh, Jadi bedanya untuk karyawan ada izin permohonan izin dari atasan gitu yes. Pak? Okay, okay. Ketika atasan sudah rekomendasi pasti approve. Nah, Habis mm -hmm. itu tinggal bayar uang muka, habis itu sudah bulan depannya tinggal gaji langsung lah. atau sorry, bulan depannya sempat menggaji ini hmm. se-simple, otomatis simpel, ya otomatis nggak nah, lupa-lupa lagi ya nggak lupa, lupa lagi minimarket gitu kayaknya pokor harus Benar-benar nyoba nih hmm, ya, hmm. kita investasi di masku, nyicil tanpa terasa tetap udah dapat emas aja betul, ya Pak Andri betul, ya betul. Nah, betul. Jadi, jadi kalau misalnya dari yang saya pernah baca, hmm. biar nggak terasa gitu ya, <laughs> ya. <laughs> Dan funding kita nggak jadi hal-hal yang remeh temeh bermanfaat dengan masku ini Oke. Pak Andri, uh, kita kan sudah tadi ngobrolin bentuk produknya, cara dapetinnya ya Pak hmm. Kalau menurut Pak Andri sendiri, ini pertanyaan tambahan aja sih Pak ekspektasi atau harapan bapak untuk produk ini itu sebenarnya menjadi seperti apa? Ya. Harapan saya sebetulnya gini, semua karyawan itu e, mempunyai produk ini cemas. Ya setiap karyawan itu punya minimal 5 gram aja. Kita mulai hmm. dari 5 gram, ya tiap bulan itu angsuran kurang lebih cuma dua ratus lima puluh ribu kena so dua tahun. Gak kerasa itu, soalnya kita kerja tiba-tiba sudah setahun, sudah tahun dua gitu kan. Dan kalau ada rezeki tinggal lunasan. Sebetulnya simple. Tapi ketika suatu saat sudah lunas kita punya 5 gram kemudian mulia. -mulia. Hmm. Ya mungkin suatu saat harganya bisa jauh lebih tinggi, karena kan emas tuh cenderung naik. <tuh> kalau dia emas tuh sekarang udah posisi kurang lebih sekitar sembilan ratus ribu per gram. Ya. Dari itu kamu mau turun tuh? Dan pas itu kan naik terus ya. <tuh> nah. Kalau emas udah naik kamu mau turun? Kamu mau turun? Lupa. Lupa turun ya. Nah itu emas. Beda kalau kita cicil motor. Iya. Kan anak sekarang kan lebih banyak gaya tuh ya handphone. Handphone. Cicil motor sekarang setahun, tiga tahun kemudian harganya akan turun, udah pasti. Depresiasi hmm. kan turun tuh. Handphone juga. lah, handphone juga sama. Beli sekarang, tahun depan keluar seri baru. Betul. Udah ibaratnya udah ketinggalan zaman dan sebetulnya yeah. kita nggak perlu ganti Kenapa kita pakai handphone pun cuma wa, foto, ya, yeah, email right. Right. gitu right. kan buat kerja. Tapi nggak terlalu yang wow banget gitu kan. Tapi kalau mas kan kita bisa suatu saat untuk kasih orang keluarga oh, atau mungkin uangkan lagi untuk beli apa yang lebih gede lagi ya. Dulu saya punya pengalaman saya ketika kerja kerja tuh selalu atau thr nih dapat duit rezeki. Beli emas, tabung aja dulu, nanti setelah mungkin punya kepingan, ada dari satu keping, dua keping, tiga keping, cukup banyak dikumpulin, dijual buat DP rumah. Oh. Nah, <laughs> itu sesuatu yang besar lagi kan. Nah itu kan tujuannya untuk investasi, jangka panjang. Hmm. Tapi kalau mikirin yang instan, ya saya nggak ada instan sekarang. Iya, Belum betul, proses. Iya, proses. proses. Dan bedanya kalau tadi saya bilang, cicil di, cicil kita di barang, itu akan jatuh harganya. Tapi kalau cicil emas, pasti akan naik harganya. Betul. Bang. Dan minimal-minimal sama uang kita keluarin sekarang. nanti firm rempel lah ya. Iya, <laughs> itu harganya kan? ya. Terlalu. Nah, untuk teman-teman di e, cabang sendiri nih Pak Andri ya, hmm. karena ini sangat potensial nih Pak, di pasar gitu ya, ada tips dan triknya nggak untuk teman-teman nih Pak, yang di cabang nih Pak? khususnya buat jualan wow. sama buat ini Pak, mungkin menjelaskan konsumen kepingnya atau calon konsumen gitu. Mungkin ada tips dan trik strateginya gitu yeah. Pak? Sebetulnya simple aja, kalau kita kan e, di cabang, karyawan cabang kan suka menawarkan produk WOM. Yes. Kalau ada nasabah, dia tawarin, Pak beli motor baru, yeah. Cecil pihak WOM, kok oh, saya butuh? Pak, e, pinjam dana atau multiguna guna, untuk kredit multiguna dari motorku atau mobilku, oh orang butuh juga. Oh ini Pak satu lagi, produk masku. Dijamin untung pak, kalau cicil sekarang harga naik ke depan. Hmm. Makanya itu bisa salah satu solusi. Dua produk tadi kan konsumtif, mobil yes. oh, motor gitu. konsumtif, nanti hmm. guna konsumtif. Nah ini hmm. adalah yang produktif, atau investasi jangka panjang. Jadi bisa, bisa dijual seperti tadi itu kan. Pak ini kalau bapak cicil motor itu pasti akan turun. Apa Pak bagus, sudah punya motor nih, masih yeah, bagus mas lagi juga. kan, berusia tahun, tahun masih bagus dong. Hmm. Ya mendingan kita masuk aja pak, karena masuk pasti tahun depan ya harganya masih akan cenderung naik itu terus stabil dibanding sekarang ini beda kayak motor. Nah itu bisa bisa jadi salah satu strategi untuk menawarkan konsumen sebetulnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi paling menarik saya uh, tadi Pak Andri ya, mungkin kita sejauh ini mindsetnya adalah kredit barang-barang tersier ya mm -hmm. Pak ya, atau barang-barang konsumtif. Tapi ternyata apa kita sadarin? Uh, cepat atau lambat tuh kan turun nilainya ya. tapi dengan adanya alternatif produk hmm. masku ini jadi kita bisa spending untuk sesuatu yang paling nggak BP tapi <laughs> pasti naik gitu ya pak, <laughs> pasarannya gitu ya jadi nggak <laughs> ada ruginya kalau dipikir <laughs> <hemisfer> ya mas <laughs> ya. Toh kalau yang tadi case, uh, skenario yang Pak Andri bilang kalaupun uh, berapa tahun ke depan nilainya sama ya uang kita, hmm. kita yeah. dan Pak Sadar udah punya tabungan senilai 5 juta tergantung dengan itu gitu, gitu. Yeah. Mantuk, mantuk, mantuk. Pak Andri kalau boleh tahu nih Pak ini kan produknya eh kasar cenderung baru ya Pak ya? ya. bilang baru ya. Kalau boleh tahu strategi pengembangan produk yang akan ada nih di BOM ke depan hmm. nih. Khususnya untuk masku ini ya. Pak. Seperti apa sih Pak? Jadi eh, masku ke depan kita akan masuk ke aplikasi Kawan. Jadi sampai kita punya aplikasi waktu itu namanya Kawan. Jadi hmm. kita bisa pengajuan baik karyawan maupun konsumen luar langsung via apps dan langsung dapat approval. Wow. Uh, instant approval. Hmm. approval. Jadi Ya, tinggal info di situ nanti ketika sudah di datang ke kantor bawa KTP sama KK langsung uh, BDP langsung dapat ke emasnya itu ya, langsung jalan. Jadi sesimpul itu. Jadi ke depan kita akan menggunakan Go Digital. Sebetul saat ini kita sudah mulai mencoba dengan bekerja sama dengan Google untuk iklan dengan apa uh, di website di detik itu sudah mulai kerjasama untuk uh, branding dari masku ini. Karena ini barang baru dan kita perlu effort untuk memasarkan kepada konsumen itu. Hmm. Karena ini kan Masyarakat Indonesia itu kebanyakan kredit itu kebanyakan konsumtif. Hampir 80% itu konsumtif semua. Hmm. Yang yang justru yang, yang produktif atau investasi itu agak jarang. Paling cuma KPR lah. KPR. Mas itu sangat jarang sekali untuk dicicil. Hmm. Padahal sebetulnya kalau menurut saya lebih baik cicil ini. Daripada cicilah sifatnya sudah pasti akan turun harganya. Kecuali kita butuh ya. Tapi hmm. kalau kita butuh-butuh banget ya kita mas lebih enak. Hmm. Nah, selain itu Mas Kuyo punya keunggulan karena kita resmi dari antam. Nah, nah, ini uh, ya, ya, ya, ya, ini ya. pasti asli dan ada, dan ada sertifikatnya dan bisa dijual dimanapun. Nah, bedanya emas sama logam lo, lo, lo mulia lo yeah. ya, kita logam mulia. Sama perhiasan emas itu kalau logam mulia ini dijual mana potongan. Jadi kita dapat barang, kita jual harga hari ini sekian, kita jual sekian. Tapi kalau perhiasan kan barangnya dipotong ongkos jasalah, dipotong omos, <tuh>, ya. Oh iya iya. Potong Pak Jadi kan ada juga ah, mendingan mengenai properti ya. Bedanya cuma satu kok, properti di sini kan. Ya, hmm. Jadi kan enggak mungkin dibawa ke mana-mana. Cuma itu doang, <laughs> tapi kalau untuk isi patit tabung gini ya menurut saya ya, salah satu alternatif yang bagus ya untuk investasi ke depannya sih gitu. Dan apa ya? Dan uh, meminimalisir cash yang kita pegang ya, Padahal tuh kalau ada cash, nah, ada cash tuh kayak cepat habis ya. Ah, uh, kalau saya belajar dari kampus gitu ya, semakin besar cash dipegang, semakin so. besar potensi pengeluaran. Gitu. So, so. <laughs> jadi, jadi mungkin uh, dengan produk ini, dengan kita so. coba apply produk ini gitu ya, jadi kita nggak usah berharap cash banyak banyak. Kalau bisa, yeah. ya. kalau ada istilah kalau mau hemat, pokoknya temannya. Eh, tapi sekarang udah kimas semua, udah gak ngomongin. Kalau Pak Sembahru, Pak, saya baru dengar dari Pak Alvin langsung. Kalau mau hebat pocong, apa, apa, potong yuk, potong yuk, potong yuk, Jadi tutup jalur-jalur pengeluaran yuk, potong yuk, potong yuk, potong yuk, potong Pak. potong yuk, potong yuk, potong yuk, potong yuk, potong yuk, potong yuk, potong Ya, baik Power maupun maupun calon-calon konsumen kita cepat dapat maskunya ya. Hmm. Ternyata akan masuk ke digitalisasi tuh. Walaupun Iya, nanti akan masuk harus di aplikasi Kawan juga ya iya, Pak? itu. mengaplikasi apa tuh namanya? apply -nya lebih cepat tadi Cuma. kalau saya sedikit wrap up hmm. nih ya dari Pak Andre ya. Uh, produk masku ini adalah uh, salah satu produk di cicilan emas, hmm. atau logam mulia ya. Yang nanti tenor atau jumlah besaran cicilannya bisa ditentukan oleh si konsumen sendiri, lepas konsumennya karyawan atau eksternal ya, gitu ya betul. dan juga cara pengajuannya tadi siapkan beberapa eh, chat dulu ya pak ya. ya, chat dulu sambil kita menyiapkan beberapa dokumen baru nanti kemudian janjian pick up dokumen gitu betul. ya dan khusus karyawan ada satu tambahan yaitu surat persetujuan atasan ya. bisa dipastikan approvalnya kilat ya, <laughs> ya. kilat ya nanti baru setelah itu, setelah melakukan payment rutin ya tiap bulan Uh, produk akan diterima setelah fenomenalitas, lunas. Betul, ya. Kelebi kelebihannya uh, harganya stabil, hmm. malah syukur-syukur naik terus ya. gitu ya, dibandingkan dengan kredit konsumtif lainnya. Oke, okay. mantep banget, Pak Andri. Uh, apa namanya, kita yakin sih informasi-informasi ini bermanfaat sih buat kita karyawan yang gak terlepas. Power ini memang program mau finance, cuman informasi ini gak cuma buat kita doang, gitu ya, bisa yeah. buat eksternal dan rekan-rekan rumah -rekan finance lainnya. Oke, okay, uh, Pak Andri, mungkin sebelum kita menuju ke closing ini, ya, ada closing statement mungkin Pak dari Bapak yang mungkin ibaratnya yang punya produk ya, <laughs> buat buat uh, para pendengar di sini mm -hmm. mungkin dikhususkan buat kita tim karyawan atau tim marketing atau tim cabang dan juga mungkin rekan-rekan bumer dari eksternal Oke, okay, mungkin sedikit buat karyawan bumer lah ya mm -hmm. kita kan dalam keluarga besar ini ya. mm -hmm. Jadi ketika masih muda berinvestasi sebanyak mungkin. Karena Anda belum punya tanggungan yang banyak. Karena Anda sendirian, pengen cuma orang tua. Ya. Mulai dari sekarang, cicil emas. Karena ini pasti akan uh, naik harga jadanya, cenderung stabil. Tapi kalau dalam bentuk uang, kemungkinan terpakai cukup besar. Ya. Terus kedua, emas ini liquid. Dalam arti liquid, walaupun dia butuh barang, kapal pun mau dijual, dia pasti akan terima. Iya. Yeah beda kalau rumah <laughs> kalau mau jual tuh rumah atau tanah mau jual itu tunggu pembeli dulu betul susah agak lama agak lama ya. mungkin saat ya. ini pandemi orang mau beli rumah juga mikir kan nah itu jadi kalau emas ini gampang jual kemana ke antam dia kan antam itu akan selalu terima mau kondisi eh, krispor mau kondisi apapun dia akan selalu hmm. terima emas bahkan kalau kris antam itu sangat pegang emas hmm. mungkin negara-negara negara-negara dunia pun mereka pegang emas sebagai cadangan dananya akan dalam bentuk emas karena cenderung naik harganya kan, nah itu, nah e, selain tadi investasi ya ini untuk tabungan mas depan karena saya bilang kalau sudah berkeluarga sudah punya tanggungan itu pasti akan sulit untuk menabung hmm. tapi kalau masih single dapat insentif tiap bulan habis penjualan hmm. sisikanlah 250 ribu untuk bayar cicilan atau mulai ribu. tergantung biar gram yang dipilih, makin banyak e, kita mulai cicil emas makin ke depan makin besar untuk investasinya gitu itu sih mungkin closing statement dari saya ya Kapan lagi? Mumpung sampai dengan September ini ada promo buat karyawan WOM uh, ini, ada potongan up to belas ribu. Oh. Jadi kalau penyeset itu bisa potongan oh. jumlah jumlah enam belas ribu terdapat tuh. Dibanding hmm. di mana nanti di ketika promonya habis. Jadi bener benar uh, saatnya sekarang untuk cuci emas karena depan kita nggak tahu promo apa lagi nih. Tapi sekarang promonya jelas sangat menarik ya dengan uang muka cukup ringan hanya dua belas setengah persen harga emas. Jadi kalau emas lima gram itu DP cuma lima ribu, hmm. nah, udah, udah lebih dari motor baru, hmm. jadi <laughs> sangat ringan sekali. Cicilan juga mulai dua ratus plus potong potong, potong, potong diskon sampai dengan lima hmm. puluh sih. Alright, oke. Okay. Keren banget, gue jadi banyak tercerahkan ya Terus oh, <laughs> sama, sama, sama, sama. kayaknya ini menarik nih ya Menarik ya, jadi misalnya gini oh, ya masalah, uh, betul, gitu. Kita kan dulu itu sih lebih ke bagaimana user hmm. atau para hmm. pendengar ini bisa merubah mindset untuk investasi ya Pak betul. Uh, Dibandingkan dengan sebesar-besarnya uang, kayak saya percaya sih gitu ya Sebesar-besarnya Pak dana yang kita punya tanpa planning yang bagus, tanpa hmm. instrumen investasi yang hmm. bagus sih akan Sia-sia ya orang akan kira-kira juga ujung-ujungnya gitu yeah. kalau tanpa perencanaan yang baik. Itu sepakat sih ya. Makanya apalagi generasi milenial nih Pak. Betul. Mudah-mudahan kesasa nih hmm. nah. Karena Mereka kan kalau uh, berbeda dengan generasi kita mungkin ya mereka beras tua. kolam <laughs> <laughs> iel ya kami. Nah dia akan lebih menata masa depannya nih, dan emas hmm. adalah salah satunya. Betul. Betul. gitu ya Jadi untuk uh, mungkin tantangan terbesar sih keberanian untuk mulai berinvestasi ya. Pak. Betul. Nah. Jadi kita kalau misalnya teman-teman saya kadang hmm. saya sendiri hmm. gitu ya, kayak wah takutnya nanti butuh buat ini, butuh eh, buat ya, ini nah, gitu, nah, kan, nah. Nah, gitu kan gitu <laughs> kan. Jadi tapi ya ujung-ujungnya nggak terpakai dan oh, saya nggak dapat apa-apa selama proses saya memikirkan takut ada kebutuhan ini itu, gitu itu. nggak ada ini dia nggak dapat apa-apa salah salah salah salah kiblat saya <laughs> nah saatnya <laughs> so sekarang yeah. ya, untuk meluruskan nih pun kita ah. ada instrumennya ada dan secure juga so, dan kita are. orang dalam juga nih saya nah. buat para powers ya mm. nonton ini nantinya nah. jadi ya why not sih menurut mm. saya tuh powers why not kalau nggak sekarang atau panji kapan lagi? kapan ya Burung buruk hilang ya. <laughs> <Burun laughs> <kotongannya ilang>, ya? <laughs> Oke, okay. uh, baik Pak Andri, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak semoga cukup sih, kayaknya cukup, cukup ya. Ah uh, nanti uh, jangan lupa ini nanti akan kita tayangkan di beberapa platform ya Pak. Uh. Ya? Nanti mungkin untuk sosialisasi rekan-rekan eksternal dan tim juga kita nanti akan insya Allah di YouTube juga, utamanya di Spotify kita. Hmm. Nanti buka power yang baru dengar episode ini bisa search. Di YouTube buat lihat episode-episode sebelumnya, itu channelnya Podcast Home Finance. Nah, itu ada sekitar tiga atau beberapa episode yang udah tayang, dan juga di Spotify sama Podcast Home Finance kita ada uh, albumnya di situ buat podcast kita sebelum-sebelumnya. Dan juga, ada akan ini akan tayang di situ. Nah, itu wajib ya, dan <laughs> ya, ya, nih kita sebarkan awareness dan informasi itu, Pak. Ya. Jadi, uh, memang ini uh, tujuan podcast ini bukan hanya untuk jualan aja gitu tapi buat bikin pemahaman khususnya di karya finance sendiri gak harus cuma, ah saya bukan marketing saya gak urusan nah. Ah, nah, nah, nah, iya, nah. kita juga patut mengetahui program-program atau -program produk-produk terbaru umum oke, baik Pak Andri, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir, ngobrol-ngobrol singkat kita Uh, semoga informasi yang kita obrolin dan khususnya dari Pak Andri ah, tadi ya. bisa diterapin dan dipikirin ya. <laughs> Karena didengerin doang terus tutup Dipertimbangkan dan direncanakan Mudah-mudahan ya. produk ini bisa membawa perubahan positif ya, ya. Untuk ya. bisnis wong dan juga buat perilaku kita nih sebagai karyawan Dan juga dampak positif bagi rekan-rekan tim-tim partner-parte ya. Okay. Baik sekali lagi terima kasih Pak Andri Karena kesediaan waktunya nih ngobrol-ngobrol singkat <tuh> Namun kita dapat informasi yang berharga <tuh> ya. Moga-moga kita bisa mengobrol di lain kesempatan Kesempatan, mungkin ada lagi. masku yang bisa 2 Ya, ya, itu, itu, ya dan iya, kalau iya. kita ya Pasti powers dan movers juga penasaran <tuh> nih <tuh> ya. Setelah ini apa lagi? Ya, <tuh <tuh> gitu iya. ya Pak Andri Saya ya? Habis podcast masuk kan asik tuh ya. Nah, yeah, <laughs> jadi kayaknya enggak nyampe sini aja. <laughs> Betul banget tuh. <laughs> Oke okay, baik Mas Tri, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa uh, para pendengar di podcast Warm Finance selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye. Bye. bye, -bye.